Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar bahagia yang pertama Tentunya kita disuguhkan info yang sangat membanggakan sekaligus membahagiakan kita semuanya Ini langsung dari Instagram Leslar Entertainment Yang menginfokan bahwa para ya, bakal ada acara atau program Ramadan bersama Leslar Yang akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17. 00 waktu Indonesia Barat wah persahabat ya Alhamdulillah bulan puasa kita setiap hari akan ditemani oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar selama bulan Ramadan jam 5 sore persahabat ya jangan lupa ngabuburit bareng Leslar kita akan tentunya disuguhkan vitamin bahagia setiap harinya disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan Siapa yang udah gak sabar menyambut bulan suci Ramadan? Siapkan kotamu ya, Kak, karena Leslar akan nemenin kamu setiap hari di program terbaru Ramadan. With Leslar bakal ada dapur Bunda Lesti Kejora, edisi takjil, dan makanan sahur, ceramah ustadz, liwetan, dan lainnya yang seru banget pastinya. Tuh, masya Allah banget ya! Bismillah, mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support. Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Jangan lupa persahabat ya program terbaru dari Leslar Ramadan with Leslar Bakal memberikan kejutan bahagia setiap harinya selama bulan Ramadan Pukul 17.00 waktunya barat jam 5 sore Kita tentunya sambil ngabuburit ditemani oleh idola kita Berikutnya persahabat kita lihat juga ini ada momen spesial yang kita dapatkan, kebanggan sekali ya. Ini tim dari Leslar Metal yang ikut tentunya memberiakan acara launchingnya ICCA. Masya Allah. Mudah-mudahan Papa Bilar ini selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirator. Dan mudah-mudahan Leslar Metal juga terus berkembang. Mudah-mudahan mendunia dan go internasional pastinya. Amin. Dan persahabat. Untuk berikutnya juga, di sini kita lihat ada vlog terbaru di Leslar Entertainment. Ini sih vitamin bahagia banget ya, BBL menemani Bunda Leslin. Papa Bilar, lagi-lagi kita warga Konoha Pastinya dibuat ke Tsalvok dengan Bunda Lesni saat bertemu dengan... Kak Gilang, Lesti kejar langsung cium tangan dan langsung memeluk Masya Allah Pokoknya ini mah idola kesayangan yang selalu menjadi panutan, yang selalu menjadi contoh baik Masya Allah, perhatikan persahabat Di video ini Bunda Lesti langsung mencium tangan dari Gilang Dirga Ini sih luar biasa attitude selalu dinomor satukan oleh Lesti dan Rizky Wilar. Momen ini pun para sahabat dirunggah kembali oleh aku, leslar anus korsi. Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Masya Allah, nonton vlog hampir setengah jam, tapi gak berasa. Masya Allah banget ya. Karena idola kita ini selalu memberikan kejutan kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan berikutnya, para sahabat, simak juga masih diungkan akun Instagram yang sama Semakin gak sabar ya sebentar lagi Tentunya persahabat kita akan menyaksikan acara di Indosiar malam hari ini tetap semangat, doakan yang terbaik Mudah-mudahan Lesti memberikan tentunya penampilan terbaiknya Jangan lupa malam hari ini persahabat Tentunya tantengin Indosiar idola kesengan kita tampil di Indosiar malam hari ini Dan kita lihat juga Bunda Leaseke Kejora ini mengunggah sebuah postingan video nih Kak Rizky make Up dan Kak Rivi Masya Allah banget ya Idol kesengan kita ini sudah standby di studio Indosiar Dan kita salvo dengan gaun warna pink Apa sahabat ya Masya Allah Ini sih luar biasa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 Oh, oh, oh.